Halo guys, nah, jumpa lagi sama aku ya guys ya Aku masih main di Starlet Princess nih apa Inches atau Mirna ini ya guys ya Aku bak modal seratus ribu nih guys Aku langsung putar-putar pemanasan aja Cek-cek ombak di putaran sepuluh quick nih centang dua ya guys ya Semoga aja aku mendapatkan profit dengan pola yang terbaru nih ya guys ya Oke disini aku sudah mau habis Ternyata Nah bagi yang baru datang nih, baru hadir nih ya ceng guys nah, Jangan lupa like, komen, dan share ya cuy Bagi yang belum subscribe, dibantu-bantu juga, support juga uh, kita dengan cara subscribe ya cuy ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya cuy Agar kalian mendapatkan info seputaran pola terbaru dari kita Atau update terbaru dari channel kita ya cenggak Oke sini aku langsung kasih nanti bet-bet 2400 Dan di pola 10 turbo nih ya Dan langsung dikasih guys ya lumayan coy, masuk absaldo kita guys putarannya pun sudah habis nih cuy. aku langsung gasikan aja tanpa pikir panjang di back 4800 putaran 30 quick nih guys semoga aja aku dikasih next win atau GP-GP yang mantep nih coy. oke okay, langsung saja kita farming-farming ya guys ya kita lanjutkan aja farming-nya cuy Oke, okay, sini pecahannya udah 6.000 Tapi perkaliannya belum ada nih guys ya Belum ada perkaliannya Oke, okay, betulnya batul udah pecah gitu Oke, okay. nah ada perkaliannya sih ya Tidak ada perkaliannya c. Semoga aja aku mendapatkan free spin nih Tanpa baik kita gitu, ya guys ya Kita mencari tanpa baik kalau bisa ya, sih, ya Semoga aja kita dapet sih 2200 di atas. Oke, okay. ditambah lagi nih, guys. Tambah lagi. Oke, okay. pecahannya juga connect di sini, mantap, cuy. Untuk uh, untuk pecahannya sih lumayan, cuy. Pecahannya lumayan, sih tapi perkalinya doang nih ya. Perkaliannya doang yang nggak mau nih. Oke, okay. jauh masih belum terpantau di sini chaternya. Oke, okay, perkalinya kali birunya lewat ya, guys dua Kali 12-nya lewat itu, cuy. Oke, kita lanjut-lanjutkan aja nih, Guys. Putaran pun sudah mau habis nih, coy. Putaran sudah mau habis dan ya? kita balik model nih, coy. Ya, langsung aku gas aja nih. Langsung aku gas aja di 50 turbo centang dua nih, Guys, ya. Di bit yang sama, coy, ya. Jadi pola yang barusan kita pakai ini 10 10 30 dan 50, puluh ya. Nah, di bit boleh ya. di bit Tergantung kalian nah, aja Kalau kalian pengen main Ikutin kalau juga gak apa-apa cuy -apa, Bagnya setara kan dengan saldo kira. Oke disini 78 ribu kali Mantap guys ya Langsung sensasional Kita disini cuy Cuk Ayo kan eh, mantap cuy Perkaliannya mantap nih guys Udah lah cuy ya Langsung gete -get, gitu cuy ya 400 ribu nih guys Langsung up 400 ribu Aku langsung gas buy ya kira -kira. Aku turunin bagnya Langsung aku gas buy Di 240 ribu nih cuy Nunggu aja bayi kali ini uh, kita mendapatkan profit itu ya. Mendapatkan profit mongga ya Oke, di situ kuningnya sudah pecah ya, cio. Oke, kali 2 di pertama eh, pertama yang kita ditambah lagi, kali 3. Capeknya udah mantap ini, guys. Tambah lagi perkalinya Oke, join eh, apa kuningnya pecah. Oke, ditambah lagi coy, ya. Ditambah lagi nih, cio. kali 11 nih, guys ya. Kali 11 di putaran pertama nih, guys. kita langsung mendapatkan sensasional, cuy ya. Aku dapatkan sensasional di putaran pertama nih guys. Oke. Okay. Sisat masih banyak nih guys ya. Putaran kita masih banyak nih 12 lagi nih guys ya. Oke, aku masih mencari pertalen loh. Kadup pecahnya dong. Ayo dong kasih GPT. Mantap di sini pecahnya banyak di sini cuy. Ya. Bintangannya buat pecah tadi TT ya. Tambah lagi. Oke, okay. pecah lagi tosnya, jogtosnya ini pecah. Mantap birunya ini pecah di sini coy ya. Dan Dua scatter disini ya nggak mau ditambahin guys Semoga aja disini aku udah balik model aja ya ya Jangan sampai rugi kita coy Oke perkaliannya coy Ayo dong Mirna Perkaliannya coy Aduh udah 8 itu coy. Oke disini kita langsung mendapatkan kali ya Kali 6 ditambahin kali 6 17 oke Super rugi coy. oke ya Oke disini aku nggak rugi aja cik ya Gak rugi Ya lumayan lah cek ya profit nih profit kita cuy kan? profit seratus ribu itu udah mantap cuy kalau kita bayar cek ya ayo dong si lagi semoga aja nih oke banyak itu cuy kan banyak situ koneknya oke hijaunya bintangnya lah cuy bintangnya Cik. oke dikasih bintang kita cuy bulan dua lagi yuk oh oke lah udah JP kita nih langsung JP kita cuy memang betulan GP kita cuy ya mantap nih langsung gas depo aja Cik langsung gas depo dan langsung daftar aja ini tempat bermain kita ya guys ya. Mainlah menggunakan uang lebih coy ya, jangan uang jangan uang kebutuhan untuk makan nih. Jangan ya guys ya. Jangan, jangan ya. Gunakan uang lebih dan ini cuma hiburan semata aja guys ya, hiburan untuk mengisi waktu luang. Dan semoga aja kalian profit ya guys ya. Oke, di sini aku udah mendapatkan tejarat 31 nih guys. This, spin terakhir nih guys ya. Oke, tidak mau lapar sembilan puluh empat nih guys, kita di sini udah profit ya udah aman kita guys, udah aman. langsung aku turunin aja backnya ke delapan ratus, aku putar lagi ke lima puluh spin nih guys ya, ya di pola yang barusan aku pakai ya. sepuluh sepuluh tiga puluh lima puluh dan ini dan aku tambahin lagi lima puluh ya guys ya. Oke langsung aja farming farming lagi mencari mencari lagi cari cari terus. Oke gak ada yang pecah nih coy gak ada yang pecah di sini. Oke min bulannya sini pecah nih coy ya. Tiga sekitar di sini. Aduh nyangkut satu di sini dia. Aduh mana nih perkaliannya coy. Intinya kita udah profit modal 100, up ke 800 nih coy ya up ke delapan sampel nikminum ya kan. Ini sama keren lah ya kan. Ya mantap ini nih. Ya, mantap. Ya lumayan coy daripada kita rongket ya kan. Daripada rongket kita ya kan langsung kagak video aja coy ya. Dapat segini nih. Kalau kalian pengen main setara aja coy ya kan. Setara aja bednya sama saldo Enggak apa-apa ya kan berece anak-anak LED coy. Asakan LED. Santai aja, sabar terus ya seks. sabar sama reaksi aja coy ya. Oke, okay, masih belum lagi nih belum masih belum dikasih nih guys ya. Kuningnya pecah di sana, mantap. 24 di sini. Tinggal sisa 24 lagi spin lagi aja, Cok. Ayo dong Mirna, kasih lagi dong. Masak cuman ya cuma segitu dong ini, Cok. Ya, kan? Eh. Ayo dong. Tambah lagi, tambah lagi. Kan Nih, ini kayak gitu doang, nih, ini. aduh, kacau nih, kacau nih, si nih ya. Oke, okay, ayo lagi dan lagi cuy. masih putar-putar manja. Oke, okay, mana nih, masih belum kita sebelas, Pokoknya kita. Sudah proses, ya. Mode 100. Apa 800 Emang kelas banget, nih. Ya. Emang kelas banget ini, kan? Ya. Oke, mantap, ya, cuy Ya, mataharinya pecah, di situ tapi tidak ada pekali minyak, ya. Kayaknya, aku harus menambahkan hmm, pola lagi, nih, guys. Aku harus menambahkan pola lagi, tas 10 atau 20, nih, guys, ya. Oke, dua skater, ada emak, tiga skater, dan masih belum nih ya. Sabar, sabar, dan sabar ya, Cok. Bintang pecah, mantap, oke. Lagi. Oke, juga terkecehnya pecah juga di sini. Biru ini juga pecah, Cok, ya. Mantap, oke, lagi dong. Oke, spin terakhir nih, Cok, ya. Dan aku di sini mau nambahin pola aja, Cok, ya. Pola 10, otomatisnya, guys. Ya. Nah, untuk pola kita sini 10, 10, 30, 50, buy dan 50, ditambah lagi 10 ya guys ya. Nah, aku ingatkan sekali lagi nih guys ya. Ini cuma hiburan untuk mengisi waktu luang anda. Yang pengen main, tarakanlah bank anda dengan saldo ya guys ya. Pokoknya kita sudah profit nih guys. Intinya ya sabar aja ya. Terima kasih juga nih guys yang udah nonton dari awal sampai akhir hmm, Dan yang sudah support kita yang udah, channel, eh, yang udah subscribe channel kita Terima kasih banyak Saya sehat terus dan saya selalu pantau ya guys ya Selalu pantau channel kita Atau hmm, biar mendapatkan info terbaru dari channel kita ya guys ya Oke disini putarannya sudah habis ya guys ya hmm, Terima kasih lagi ya guys ya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku ya guys Semoga kalian jatuh ya guys ya Sampai jumpa di